Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dekris Kemalana dari kelas 12 3. Di video ini saya akan membahas materi tentang Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola besar Permainan bola besar ini terdapat banyak jenisnya Tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Tiga permainan bola besar yaitu bola basket, bola voli, dan sepak bola Lanjut saja ke materi yang pertama yaitu Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola basket Nomor 1, menganalisis pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket Pola penyerangan 1. Gerakan tanpa bola Taktik penyerangan tanpa bola dilakukan oleh pemain dengan upaya mencari ruang, mengacaukan pertahanan lawan, sehingga memudahkan tim untuk menerobos pertahanan lawan dan menghasilkan poin 2. Penyerangan kilat Dasar penyerangan kilat adalah dengan dua atau tiga operan harus sudah melakukan tembakan Serangan kilat merupakan usaha kilat untuk memperoleh poin dengan cepat Pada saat lawan belum sempat atau siap menempati posisi jaganya Yang ketiga ada penyerangan kilat berpola Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, Misalnya dari bola loncat, lemparan ke dalam, dan lain-lain Yang keempat ada penyerangan berpola Penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Bentuk pola penyerangan adalah dengan formasi 1-3-1, 1-2-2, 1-4, dan lainnya. Pola penyerangan dapat dirancang untuk menghadapi pola pertahanan yang diterapkan oleh tim lawan. Dan kemudian ada pola pertahanan. Pola pertahanan yang pertama adalah zone defense. Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Bentuk pola pertahanan diantaranya adalah formasi 212, 23, 32, 122 dan 221. Pertahanan kedua ada man to man. Man to man adalah pertahanan dengan menugaskan setiap pemain untuk menjaga satu pemain lawan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Yang pertama, pola penyerangan. Berdasarkan tipe pemainnya, penyerangan dalam permainan bola voli diantaranya antaranya adalah sebagai berikut. Teknik penyerangan yang pertama adalah teknik penyerangan dengan 4 smasher dan 2 setter. Smasher ialah pemain yang tugasnya sebagai penyerang utama dan setter adalah pemain yang tugasnya memberi umpan kepada smasher. Yang kedua, ada teknik penyerangan dengan 4 smasher, 1 setter dan satu universaler. Universal di sini ialah pemain yang Tugasnya serba guna Tiga, ada teknik penyerangan dengan 5 smasher dan 1 upper. Kemudian kita masuk ke pola pertahanan Yang pertama adalah formasi pertahanan dengan 1 blok pemain Yang kedua, ada formasi 2-2-2 dengan blok 2 pemain Yang terakhir, menganalisis strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, banyak formasi yang sering dipakai. Di antaranya adalah formasi 4-4-2, 4-3-3, dan 3-5-2. Kemudian ada taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi penguasaan bola, menyerang gawang lawan, menciptakan ruang, dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Yang kedua ada taktik pertahanan. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dalam permainan sepak bola meliputi pertahankan pertahankan ruang, pertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Sekian pembahasan saya tentang menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola besar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.